Di desa, ada Selamat satu pagi. keluarga yang hidup dalam kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Gawang Putih. Sang ayah hanya bekerja sebagai pedagang biasa dan mereka hidup dalam kesederhanaan. Meskipun demikian, Gawang Putih sangat sayang kepada kedua Selamat orang pagi. tuanya. Selamat Namun kebahagiaan itu harus berakhir saat sang ibu wafat karena sakit keras Wang Puti sangat berduka. Dia menangis terseduh di depan makam sang ibu. Keluarga itu dirundung kesedihan yang mendalam. Semua warga desa ikut melayat merasa kasihan kepada mereka. Tak jauh dari rumah mereka tinggal seorang janda dan putrinya bernama bawang Merah. Semenjak kematian sang ibu, mereka berdua sering datang ke rumah bawang Putih. Ibu bawang Merah membantu membersihkan rumah dan merasa Hal ini membuat bawang Putih dan sang ayah merasa bahagia. Hingga suatu hari sang ayah menikah dengan ibu Poang hmm. Merah. Pada awalnya mereka berempat hidup bahagia dalam satu rumah. Keadaan berubah ketika sang ayah pergi merantau untuk mencari uang. Uang putih mulai disuruh-suruh untuk mengerjakan semua perjalanan uang. Saat mencuci baju di sungai, tanpa sengaja bawang putih menghanyutkan baju sang ibu. Karena takut dikhalangi, ia pun menyusuri pinggiran sungai yang licin untuk mengejar baju itu. Sampai akhirnya ia melihat seorang nenek yang sedang menjemur baju Bali sang nenek meminta bawang putih untuk tinggal selama satu minggu. Selama berada di rumah nenek, bawang putih sangat rajin. Dia merasa senang bisa membantu membersihkan rumah, mencuci baju, dan melaksa. Setelah satu minggu, sang nenek menyiapkan dua buah labu untuk bawang putih. Bawang putih hanya memilih satu labu yang berukuran kecil untuk dipopuler Sampai di rumah, Bawang Putih segera pergi ke dapur dan membelah labu itu. Ia sangat terkejut ketika melihat labu tersebut berisi perhiasan berupa emas dan permata. Perhiasan itu sangat banyak, semuanya pergi ke pindah. Karena terlalu gembira, Bawang Putih mengambil perhiasan itu dan bersorak. Mendengar teriakan Bawang Putih, Bawang Merah dan ibunya segera berlari ke dapur. Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan yang dipegang oleh bawang putih. Karena serakah, sang ibu mengutus bawang merah pergi ke rumah sang nenek. Bawang merah berpura-pura mencari peju yang hanyut, persis seperti bawang putih. Sang nenek pun meminta bawang merah untuk tinggal selama satu minggu. Berbeda dengan bawang putih, bawang merah sangatlah malas. Selama berada di rumah nenek, bawang merah hanya bermalas-malasan. Setelah satu minggu berlalu, bawang merah menagih hadiah dari sang nenek. Sesuai cerita bawang putih, sang nenek memberinya dua buah labu. Ia memilih labu yang besar yang ia pikir berisi perhiasan yang sangat banyak. Setelah bawang merah sampai di rumah, ia dan ibunya segera membelah labu itu. Ternyata yang keluar dari dalam labu adalah binatang beracun. Tak ada satupun perhiasan, bawang merah dan ibunya pun tewas di sangat puluhan binatang itu. Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan. Ia sangat terkejut dan marah ketika mendengar kejahatan istri dan anak tirinya. Meskipun sedih karena kehilangan istri dan anak tirinya, sang ayah bersyukur putri tercintanya selamat. Dan mereka pun hidup bahagia berdua selamanya. Selesai. Pesan moralnya, kita tidak boleh serakah terhadap harta, karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka. Bye-bye.